datang di channel Ikebana Lucy. Saya akan merangkai Jiuka, Ikebono bana. Wadah yang saya pakai adalah wadah kaca panjang. Lalu di sini saya ada plastik. Jadi ini plastik untuk wadah. Ada beberapa ukuran seperti ini. Ya, jadi kayak plastik begini udah ada tandanya, udah dipotong, Jadi kita tinggal di Slipkan seperti ini jadi kotak. Biasanya ini dipakai untuk tempat pensil atau tempat apa. Nah, wadahnya ini saya pakai sebagai ornamen. Ornamennya saya susun, saya berimajinasi seperti gedung perkantoran, ya. Nah, saya akan coba pakai bunganya, bunga matahari. Ada dua di sini, yang kecil saya taruh seperti biasa smile sama kita lalu yang gede di belakang pendek ya seperti ini ya ini rangkainya agak panjang lalu di yang satunya ini saya kasih yang kecil ya lalu saya ada daun sindapsus yang sudah saya kasih kawat saya akan taruh di sini satu di sini satu Lalu di bagian sana Juga saya taruh Di sini satu Di sini satu Ya jadi dia agak ke belakang ya Lalu dilihat dari samping Seperti ini Tetap dia ada yang ke depan Lalu saya akan kasih yang di sebelah sininya Hanya satu daun ya oke okay. seperti itu lalu saya ada hiperikum saya akan taruh di sini hiperikumnya sebagai kontrasnya ya lalu di sini juga lalu saya ada bunga ini heli heliantus tapi bunganya sudah layu, jadi saya pakai pentolnya aja di sini. Saya taruh di sini. Ya. Saya taruh dua di sini. Ya. Kemudian saya pakai lagi di sini. lalu satu lagi di sini. Ya. yang tusnya ini kalau masih bagus dia cakep banget. Ya, saya ada yang masih bagus, saya akan taruh di sini. Iya, smile sama kita. Ya, yang ini saya taruh di sini. Oke. Ya, aduh, cini kasih hiperikumnya. Oke. Okay. Lalu saya ada oh, satu lagi kita taruh di sini. Ya. Saya ada apa namanya ini statis. Ya. Saya akan taruh statis di sini. Sebagai lengkapnya sebagai asiraisnya Yang warnanya matching dengan kita punya plastik Lalu satu lagi di sini Ya, dan di sini Pakai bunganya tidak banyak Seperti biasa di kebana itu memakai bunganya tidak banyak Oke, sudah jadi rangkaiannya Jadi imajinasi saya seperti gedung-gedung perkantoran ya uh, Oh iya saya lupa uas yang saya pakai di sini adalah foam warna yang saya kasih foam yaitu itu di kotak yang satu dua dan tiga warna hijau muda lalu ini ini adalah uh, hiasan yang seperti kelereng tapi pipih ya ini ya belum bisa jatuh bisa pecah ya Nah sudah jadi begini saya akan menambahkan seperti biasa asirainya saya punya akrilik ini. Bagus banget seperti neon signs kan. Akrilik. Saya coba pakai. Kita taruh di sini. Satu di sini. Satu di sini. oh di sini deh. Nah. Ya, agak sedikit ke depan. Satu lagi di sini nah jadi ada aksennya jadi deh keren kan jadi matching sekali warnanya si hiperikum ini sebagai aksennya sangat bikin rangkaiannya menjadi cerah lalu ditambah dengan akril, akrilik yang merah ke oren orenan ini jadi dia hidup sekali ya di sini um, saya hanya taruh begitu aja Ups, ini ada pemberatnya Batu ini Supaya ada dimensi Lalu yang ini juga di belakang Dari wadah ya. Saya taruh di belakang wadah Taruh di sini Karena kalau saya taruh di dalam Itu wadahnya sudah sempit Lalu tidak tercipta Dimensi yang besar Jadi saya taruh satu Di belakangnya Satu di depannya seperti ini jadi kita punya rangkaian itu lebih luas Kalau kita lihat dari samping seperti ini ya, Karena ini rangkaian satu muka Jadi belakangnya saya tidak kasih bunga Juga saya tidak tutup foamnya Karena ini foamnya udah bagus, form warna Jadi dia ada spacenya kosong-kosong Ikebannya tidak menjadi masalah ya Oke Rangkaian kreativitas kita hari ini sudah selesai mengimajinasikan gedung-gedung tinggi perkantoran yang ada Neon Science-nya. Jika suka dengan channel saya, silahkan di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih.